Seperti biasa, kita akan melanjutkan lagi part kedua dari film Piramli yang berjudul *Anak Bapak*. Ya, anak Bapak yang part kedua sekarang, cuy. Ya, jadi buat korang yang belum melihat part pertamanya, korang bisa cek link yang ada di atas ini, cuy. Yang ada uh, tanda "I" di sini, cuy. Korang bisa lihat di sini, cuy. Dan korang bisa lihat juga film film Piramli yang sudah saya react apa eh, Sesuatu yang lucu yang sudah saya react Dan saya berharap banget Semoga kurang bisa terhibur cuy eh, Saya agak lambat ya membuat part keduanya ini cuy Dikarenakan Sisa menghitung hari lagi cuy Kita memasuki bulan Ramadan ya Dan saya pribadi eh, Mohon maaf lahir dan batin cuy ya Kalau saya ada salah ya Selama membuat video ini ada yang membuat orang tersinggung. Pokoknya apa-apapun membuat kalian itu merasa nggak nyaman, tolong dimaafkan cuy ya. Supaya kita memasuki Ramadan ini benar-benar uh, bersih gitu ya, bersih. Dan oke okay, karena durasi panjang banget cuy ya. Kayaknya di sini masih panjang juga durasinya. Langsung aja jom kita nobar sama-sama. Oke okay, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung, mundur lagi, cuu, tiga, dua, satu, um... Baik, jangan lupa malam ini, pukul 8 malam, oke? Okay? Baik, bos. Baik, hmm. <sweak> saya sudah setel ini, cuu. Oh, udah benar ah, ya, terakhir di sini. perkenalkan, inilah Cik Norma Aziz, penyanyi naik klub yang terkenal. Kamu <laughs> <Terima> kasih, Cik <Mak>. Norma. <laughs> Terima kasih, Dato' Hafiz. Uh, kenalkan ini juru rawat saya cik Halimah? <tuh>. apa cik Halimah? Kau baik cik Alima. Uh, dato katanya masih semalam ni menyambut cik. anak dengan menantu dato. macam nah, betul betul. betul uh, ma. tapi kenapa dia orang tu tak ada di sini? oh begini uh, yang sebenarnya istri Haruni sedang balik kampung. <tuh>. kerana... ambil. kena mengandung dua bulan. <tuh. <tuh. jadi Haruni pergi menjumpuh dia lah. supaya itu lah mereka dapat. Ha, duduk. Hmm. Uh, maaf, maaf, Selamat. Silakan. Mari oh, ni, dia datang uh, bapa. Uh, inilah edah isteri sayang tercinta. Oh, ini ya. Apa khabar dah? Khabar baik, Pak? Ah, uh, ni bapa ngakan. Berada? Ini Encik Norma, penyanyi yang terkenal. Apakah Abah Encik Norma? Atau... Salih uh, Ini jurulawat bapak Halimah oh, Apakah Abah Encik Halimah? Duduk nak duduk? Ya Duduk Arun? Ya, Pak? Ini bapak pula nak kenalkan kau oh, Ini Encik Norma, penyanyi yang terkenal Oh, ini Encik Norma? Uh, ini lah dia Perlu-perlu yeah. <laughs> tidak, tidak tahu, tahu. <laughs> Cik Arun? <laughs> Pernahkah kita jumpa dulu? Eh, ya, dulu Dulu? Uh -huh. Dia ada gitar. Enggak oh, iya? lagi sakit hati di tak sini. pernah ya? akan kawan saya? Oke, ah, eh, dua serupa. <laughs> iya, iya, memang. Dua serupa. Dua serupa. <laughs> Tuduk, dua serupa. Ah, gitu. Duduk, duduk. Duduk, Duduk. duduk, duduk. duduk. duduk. Judul lagunya kayak yang tadi kopi red right, cya. Jadi sedih dicari Dia suka, dia suka dengan ini juga perawat ni mata dengan perempuan tu kalau sekali lagi dah nampak genik-genik mata eh dah dekat sini eh dah pasal nanti bang Kau dah sial dah aku ni cemburu sangat macam mana ni tak cemburu abang genik-genik mata dengan perempuan sefak genik-genik kan? genik okay, mata. bang genik matae mata abang masuk sampah kan? <laughs> Ingat, bang, kalau sekali lagi abang genik-genik mata dengan perempuan itu, nanti ada so buka so... rasa sini pada datuk Mahfiz. Alah, jangan Edah. Itu jangan. Abang sayang tu, Edah. Apa Edah suruh abang buat? Ya, abang ini gaduh. Nah, <laughs> tak ada, bos. Cakap. Salih, kau nampak. Halimah lah. Ya, bos? Lima. Halimah? Ada kat luar. Luar kan, Edah? Ya. Kat luar, bos. Gaduh dah. Tak ada. Hmm. Masalahnya terang-terangan banget Kenapa si Alimah Duduk di luar seorang seorang Di dalam kan bagus Bila menari suka bersuka ria Di dalam tu panas lah Encik Arun Panas lah Ya tak payah juga banyak orang Ya Pasal yeah. uh, <laughs> uh, <Cik Alimah, laughs> bas Kalau skillnya saya tanya Atau perkara si Alimah Marah tak? Tidak oh, Nak mah. tanya aku Encik Selama ni Cik Halimah tu ada nyeh-nyeh-nyeh -nye -nye. Apa dia tu? <laughs> boyfriend, boyfriend Eh, tu rasa nye -nye. saya Takkan saya nak beritahu pada Cik Arun pula? Takkanlah, nah, saya tu cuma tanya saja Kalau kalau kosong nye, Kalau betul-betul kosong. kosong, bolehlah saya cuba-cuba hantar Application so. ya, Application hmm. ya, Ngelamar Semuanya sama Kalau ada jumpa perempuan, ada bini pun kata tak ada bini Ya, Cik Halimah dia tu bukan isteri saya. Alah jangan lah cik Arul. Sumpah, bukan istri saya sumpah. Si tak Berbohong. percaya. Berbohong ya, repek. Perhatian, perhatian Para hadirin sekalian, atas permintaan Datuk Mahfiz tuan yang Aung punya ladang ini, hmm. kami akan menghiburkan tuan-tuan dengan lagu Agogo. Astaga, like dilaporkan ke sini, kedapatan. Hei, dah gila ya? Orang menari dalam rumah, kau menari luar rumah ya? Ini mah, masuk. Oh, kau jangan layan silahabau itu. Silahabau. <laughs> <laughs> Gunain Bapak, rusak program aku. <laughs> Apa ni tak sporting lah, pak hm. Kau tu tak sporting Orang menari hmm. kat dalam, kau menari kat luar Dua-dua <laughs> -dua, ya Saya nak cakap lah lima sikit pun tak boleh kah? Ya? Boleh, bukannya tak boleh hmm. Tapi Kau carilah tempat yang sembunyi sikit Depan-depan yeah, hmm. yeah, yeah. istri kau nak jumpa macam mana? Ya, Ternyata yang hanya duit kunci ya Sosial Mak kau dulu pun kata begitu sosial Belum jumpa Bila dah jumpa? Enam bulian aku makasih kedai. Pantang nak mengawa, Pak. itulah. Tok bisu dah sengseng ini. Tudusun. Kita nak mana? Mana guys mana baginya? Oh, dia pulang lekas Tok. Katanya ada urusan mustahak. Sian dia sama-sama sini kita ya. Tok. Uh, sekarang dah pukul 2 pagi. Orang-orang pun dah pulang. Saya nak minta diri untuk berehat dulu. Eh, dulu. boleh boleh boleh apa salahnya. Silakan, silakan. Selamat, malam uh, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. selamat malam ya. Selamat malam. Selamat malam. Street. Eh, Aaron. Kau nak ke mana tu? Nak antarkan Cik Halimah masuk tidur, bang. Dia yang kau sibukkan ni. Yeah, yeah, yeah. Bini kau kau tinggal di sini. <laughs> Oh, sorry pak. Salah bini, pak. Hey. Silakan isteri yang kecil. Silakan. Ya, yeah. <laughs> gantul saleh. Uh, Assalamualaikum pak. Selamat malam. Selamat malam, pak. Selamat malam. <laughs> <laughs> hmm. Ah, saleh? Kau nak ke mana pula? <laughs> nak hantarkan bos naik acar dia tu? <laughs> eh, dia orang tu lah ke lah. Dia tahu di mana bilik dia. Apa yang kau sibuk? Kau tahu kali ke? Tak ada, Tuk. Takut tengah jalan ada punti tu. Tuk. Kalau kau takut, kau boleh tidur sini. Tapi di bawah. Baik, tu. Tuk. <tuk> uh, Cik Norma. Ya? Kalau Cik Norma nak duduk sini sampai pagi pun boleh. <tuk> <tuk> Tapi uh, bila Cik Norma teringat nak balik, beritahu dengan saya, hmm. saya boleh tolong aturkan. Pergi bos. Bos! Kau nak ke mana? Bos panggil saya Datuk Aku tak dengar pun Saya dengar Datuk <laughs> Padahal enggak ada yang manggil cuy Yuk kita ulang Ini beneran enggak? <laughs> Tapi uh, Bila Encik Norma teringat nak balik bagi tahu dengan saya Saya boleh tolong aturkan Ya Bos? <laughs> Kau nak ke mana? Bos panggil saya Datuk Aku tak dengar pun. Saya dengar, tu. <laughs> Enggak ada yang panggil peralatan. <laughs> takut. Takut banget dia. Kenapa kau masuk di sini? Nanti bapa aku tengok jam <coughs> kita. Apa kau cari percaya aku kah? Bukan saya tak percaya dekat bos. Saya tak percaya kat diri sendiri aku. Oh, siksa. aku nak buat apa-apa dekat bini kau, Bahlul. Lampu kalau padam bos, macam-macam boleh jadi bos yeah, yeah, yeah. <laughs> Astaga naik, menegangkan je Astaga <laughs> Tak ragu Silah duduk cakap mas Ya, ya, ya Ya, ya Salih Salih Ya, Tok huh? Apa kau harus boleh di situ? Tak takut uh, Kau tolong hantarkan cakap balik <coughs> Dia takut. Jahanam bahawa. aku. Jahanam. Apa yang jahanam? Jeep jahanam tu. Jeep jeep jahanam. Sampai. <laughs> Cik Norma kena tidur sini lah Jeep <laughs> dia. Nampaknya begitulah tu. Hei. Mana apa nak pergi le? Kan orang laki bini dia dalam tu. Tak tu. Adik saya ni semenjak dia mengandung Adik. dua bulan ni tengah tengah malam dia naik angin kus-kus tu. Angin kus-kus ke -kus angin apa ke? Dia ada lagi. Harum boleh urut kan? Kus-kus. Apa kena apa ni? Ya Allah ya Tuhanku. Tetapkanlah iman kepada mereka-mereka yang berkenaan. Hmm. Selamat malam tu, lamat. <laughs> Punya bang Ipal, adik dah kawin, dah mengandung dua bulan pun tak percaya. No brain. Iya, yeah, no brain ya. Yeah. Uh, Cik Norma. Iya. Yeah. Di rumah ni, Cik Norma nak tidur di mana pun boleh. Yeah. Uh, di bilik saya pun boleh. Iya. Yeah. Di bilik saya pun boleh. Di dapur. Gatu, gatu. Ayuh memang suka tidur di bilik Datuk. Okay. Tapi yelah pula kata anak Datuk kan. Eh, dia tak kata apa. Yeah. Dia tak kata apa. Dia tu anak bapa. Dia sosial dan very understanding. Oh, <laughs> <dia>. <laughs> <laughs> oh, baguslah kalau begitu. <laughs> Tapi saya fikir tu malam ni tak apalah biar saya tidur di bilik Halimah. <laughs> pun, pun, pun, boleh. pun boleh, boleh. Uh, boleh. Halimah. Hmm. Halimah. Ya, Tok. Malam ni tolong tumpangkan cik Norma tidur di bilik Arimah, ya? Satu malam saja. Boleh, Tok. Silakan Encik Norma. Ya, hmm. ya. selamat malam, Tok. Selamat malam. Kalau ada apa-apa, jangan segan-segan. Panggil Dato, ya? Aduh, <laughs> <laughs> tompel, tompel. Guna tak pada? Iya, guna. Malah pas pada. <laughs> Ini salit takut banget cik. Ya tu kenapa ditakut banget? Kita enggak percaya gitu. sekali, jangan ya lagi. hah? Oh. Ape turun. baik. Iya, iya, Ide apa lagi itu? Ruan? Arun! Oh, belum juga tidur, ya? Kamu dah tidur. Bos dah tidur. Abang Arun. Abang Arun dah tidur, Datuk. Bapak. Dah tidur, Bapak. Hai. <laughs> Hai. Baru masuk dah tidur? <laughs> samping itu emak ada kamar emak. kau lagi eh kau buat apa ni? kau abu tok Beranak aku abu ya? siapa ya, <coughs> tu besok dia banyak kerja nah, itu biaran kerja kau kerja driver kau buat hal driver Sunday, Sunday. Pasal budak lelaki tu turun, nak turun saja. jangan-jangan hmm, dia dah sok dengan Biy Syarun si ni. Dia sok. Eh, tapi tu ada dia. Apa yeah. ya, boleh jadi? Mustahil. Mustahil. <laughs> Mustahil. <laughs> <laughs> Kamar mandi di sebelah tadi cu WC ya. Malah masuk di kamarnya Mana dia? Mana dia? Di bawah kas. Sudahlah tidur. Buka baju tu tidur. Ganti baju tu tidur. Ganti. Tak mau lah. Kenapa? Kau takutlah. Tidak, seram. seram. Seram, seram, Apa yang kau nak seramkan? Takkan aku nak buat apa-apa dekat kau? Bos, saya ini susah hatilah, bos. Sebab saya ini murah hati. Hah? Maksudnya? Maksudnya? Saya ini susah hatilah, bos. Sebab saya ini murah hati. Maksudnya bagaimana? Saya pun so, Kau takut, ya? kau takut dekat aku ya? Tidak, seram. Seram. Seram. Apa yang kau nak seramkan? Takkan aku nak buat apa-apa dekat kau. Bos, saya ini susah hati lah, Bos. Susah hati. Sebab saya ini murah hati. Susah. <laughs> murah hati. Gua enggak paham di sini sih. Maksudnya? Saya susah hati lah. Sebab saya ini murah hati. Murah hati. Terlalu baik kali murah hati. Murah hati, murah hati. Terlalu baik kali. Ada? Ada apa, uh, tolong bagi Bapak majelis. Mancisnya, Pak. Heeh. Ini mancisnya, Pak. Terima kasih. Eh, uh, ah, baru mana? Baru dapat pensiun, Bapak. Tak sudah diri lagi. Sudah <laughs> pensiun. Tapi, tak sudah diri? Iya. Ai, sampai begitu sekali. <laughs> sampai begitu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Cui-cui sudah teruk, Pak. <laughs> cui sudah teruk, Pak. Cui-cui sudah teruk, Pak. Teruk. Kau dapatkan lagi? Aku oh, kali ini lolos, Cui. Sudahlah, Eda. Kalau kau tanda, biar aku tidur di luar. Sadar. Hey, kenapa Encik Arun Terperanjat saya di sini Terperanjat Bukan terperanjat Putus harapan Putus. Seru. Kenapa Encik Arun tak balik Apa buat di sini Tidak Saja saya tak mau balik Saya nak tengok temasha malam ni Oh, Encik yeah. Arun yeah. Lebih baik Encik Arun balik bilik Encik Arun Encik Arun itu kan mengandung dua bulan Nanti tersampuk pula Pergilah balik bilik Cik Arun. Pergilah! Rusak program aku. Dia ada hati... Dia, dia ada hati sama Halima ya? <tongan> Astaga! Eh? <tongan> Dengan senyap-senyap, kau orang beranggap ke dalam? Saya rasa lebih selamat saya duduk sini daripada bos. Iya. Yeah. Dia ni lemah semangat bos. Hmm. Mustahil lemah semangat gimana sih? Aduh, untuk yang saya enggak paham cik, korang bisa komentar di bawah cik ya. Lemah, lemah semangat, uh, murahat apa tadi tu? Pokoknya yang tadi saya gak, <tuh> gak mengerti atau gak paham, korang bisa komentar ya. Hmm, dia masuk di bilik ini. Di bilik mandi cuy. Hmm. yang tuan rumah tidur di bilik mandi cuy, bis <laughs> papanya asik asik dia. Hmm? <tik> <tik> <tik> Curutunya terbalik c, curutanya terbalik, terbalik benar, kan? Okay? Sebab, sebab c Arun cintakan c Alima. C <tuh>, Tompel. tompel. Apa lagi nanya cinta kan c Arun tujuh nama. Ya, kan dah ada yang punya. <laughs> Cik Alimah jangan tak tahu. Aidatuh bukan isterinya. Aidatuh Siti Saleh. Isteri si San. Ha, dia tahu ya. Min sebenarnya Cik Aruni ditipu duit Datuk. Nah, sekarang ni dah kalah kau buat tak tentu arah. Oh begitu. Ya. Ada? Hmm. Apa bos buat dengan kau? Tak ada apa-apa, dipegang-pegang saja. Pegang. -pegang. pegang? Alamak. Kau ni dipegang tip pegang kat tangan saja. Kenapa? Kat lain tak ada? Hei, abang ni merapi ajalah. Merapilah. Merapi, Jarlah, merapi tanya aja. aja dah. Rapulah tak sayang bini, oi. Hmm. Hmm. Eh, hey, nak ke mana Cik Norma? Nak ke bilik air sekejap. Bilik air. Ternyata Cik Norma ni dah tahu semuanya, ya. Encik Arun nah, Tak tahan dalam bilik panaslah lah Encik Nurma Panas Oh panas ya <laughs> Panas Si Arun fikir saya tak tahu ya hmm? Tak apa Kalau Encik Arun tak kasih duit dengan saya saya pergi buka dah sini dengan Datuk Tahu tak Encik Nurma fikir saya dah takut dekat Datuk ya Pergi kasih tahu Oh pergi kasih tahu kasih tahu. Baik kalau datuk paksa. Ye. Senang betul. Dianjurkan. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Jangan guys tu kita berdamai. Mai kita berdamai. Lepaskan saja aku menepakan. Kau tak sepekirang. Apa ni? Nanti malu. Jangan nak pekir. Bapak saya tahu malu. Mak nak minta. Ayuh. Salah tempat kuda. Keadaan. Baik. Apa kamu mundah? Seribu. Seribu? pekirang. Kau biji 1000 sikilah. Tak mau kasih. Oh, tak mau kasih, ya? Baik. Dadah, dadah, dadah. Tu. hibu, saya hibu lah. Tidak. Oh, lagi ke Bos, Oh, semangat Aku pikir datuk tadi Duit lagi bos Apa lagi kalau tidak duit? Kawan bukan tak tahu Cik Normah tu Dia tu mata duitan Tak B baik Cik Normah tu ya, bang Kesian bos kita Eh, kesian tak apa Asal jangan murah hati sudah, Aida Berhati-hati, lah? Bos tu ada, tu B seperti murah... Hmm. Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Bawa saya berjumpa dengan Cik Halimah dulu. Asyik. Boleh. Silakan. coy mantra apa ya, Masa dia ke kamar mandi lagi, like As. Yes. Eh, hey, sampai dalam. Saya di dalam, Pak. Tengah melepas. <laughs> kau, Aron. Eh, tadi Bapak tengok kau ada di bilik sana. Macam mana kau ada di sini? Bapa ni memang ada, ada saja lah pak. Saya ada dekat sini, bapak pula ada kat sana pula. Jangan-jangan bapak ni rabun dah. Rabun? Mana boleh. Mustahil. Nanti aku tengok lagi sekali. Kelihatan. Eh, kenapa gelap? <laughs> sumbat pula lubang ni <Princess> barulah terang sikit aku <advertisers> telefon kita telefon dia dia telefon kita balik aduh <acter> <Recommensatorưng> oh, itu kepala sih. Ada, Tadah. Tadi mana? Tadi mana? <laughs> Mata duitan dia ini Betul-betul Bukan kerana cinta ya Oh Halimah di luar Si Halimah yeah. Kali ini Halimah mesti kena tolong pada saya Tidak kalau jahanam saya mati Hancur lebur mukhlisin Baiklah Berhubungan apa yang Cik Arun tak? Kawin dengan saya, Cik Arun. Oh, kawin. Kawin? Ya, kawin. Alwin, kawin. Cik Arun, saya mempunyai emak dan bapa. Jika Cik Arun kan saya, masuklah meminang. Meminang. Oh. Cikgu juga, <laughs> <laughs> Cik Arun, besok kita minta cuti dan saya akan hantar Cik Arun ke mana saja Cik okey? Promise. Promise. <laughs> Ini cinta sama sama suka dia ya. Tanggal 28. Klix remote ini, Klix. <tuk> ya ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, loh. Sarapan, sarapannya. Mu bertu. Selamat pagi. Terima kasih. Eh? <laughs> Min sendok aja tu belum doa. <laughs> saya berada di sini saya nak minta cuti oh, barang seminggu nak balik kampung kata sebab ah. uh, Nak berjumpa mak dan bapak kampung alimah ah, di mana di kelang oh, kelang dekat saja dia pak saya pun bila nanti alamat balik jangan <laughs> menjemput bukankah penitanya baik pak hmm. <laughs> jangan menjemput okay, saya boleh bagi awak cuti ah uh, tak eh dia ya. siapkan jeep Hantarkan Encik cik Alimah, oh, ya. Saya ada yang hantar. Tak boleh, Datuk. Eh? Sebab abang saya ni nak bawa saya berjumpa dengan doktor. Hmm, benar, Pak. <laughs> Jangan Malam benar. Malam pun, Edah dah komplain. Hmm, pasal dia banyak menari Pak. Agaknya anak yang dalam perut Edah tu dah terpusing agaknya. <laughs> betul, Betul. Betul, betul maksudnya kat Encik Arul itu. Biarlah Encik Arul hantarkan Encik Alimah ni. Ah, cik Edah ni pun sosial orangnya. Dia takkan cemburu, kan? <laughs> yeah. Betul, betul, betul. Betul hmm. Baiklah Limah Saya benarkan awak cuti uh, Seminggu Halo kan Ya Kau hantar si Limah ya Ke Telang Puan bapak, bapak dia Baik pak Hantar betul-betul Jangan melarat mana mana pula Seperti <laughs> yang Eh Makan Makanlah Apa diam saja Kelang Kelang di... Pernah dengar sih Kelang? Di, di kawasan... Hmm. Tadi apa ya? Bangunan apa tadi? Aduh, lupa gue Saya ingat ya, Kelang itu... Oh, rumahnya maknya ya. Umur orang tua. Oh, ini lagi ya. Oh, ya tak payah, tak Ramai juga ya filem yang di porani. Macin je. Ah ini Cik Harun anak datuk mati. Oh anak datuk mati. Kalau begitu tahulah bapak, Kalau itu anak datuk mati. Oh anak tuan ladang tu. Ah, ah, Taulah. Na. Na. Nak tuan ladang yang besar dan begitu pas mur. Betul. Kau ada di sini. Halo bos. Eh, macam. Macam mana pakcik berada di sini? Pakcik punya rumah ni. Nah. Pakcik yang mana sini? Ini anak pakcik. Ya. Oh, yang ini dikasih yang ini, ini ya. Yang dikasih cuti. cuti yang kerja oh, iya. 40 tahun. Ada hajat apa bos dan kalau Pak Cik tentu ada hajat apa Mak. Ya eh, memang ada hajat besar Pak Cik. Tapi saya datang ni nak minta sujuan kepada uh, Pak Cik dan Pak Cik, Pak Cik juga uh, dah sebenarnya uh, nah, Alimah sudah masuk ke dalam. Hmm. Sebenarnya ini saya yang lamaran di sana. Lima jikalau hmm. boleh saya ni nak minta lah Alimah. Dari istri saya usaha. Itu pun kalau pak cik dan mak cik setuju. Bos jangan susah. Kalau pasal bos bila-bila pak cik boleh recommend. Ini malam kah ataupun besok malam pun boleh kahwin. Ya istuputan nenek. Bos kami anak beranak semua sudah sepakat. Besok malam Bos boleh kawin sama Alimah. Boleh langsung kawin. kawin. Satu minggu kesempatan ternyata kawin. Taman itu. Taman itu. Uh, Master Sekretari. Uh, selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Sekretari. Macam Sebastu. muka kira-kira ni, semua betul? Uh, Datuk, banyak-banyak manajer yang Datuk ada. Hmm? Cik Harun sajalah seorang yang boleh dipercaya. Ini, cuma Datuk tengok Kira-kiranya tersusun. Cukup terang, Datuk. Tak salah. Up to deep Memang anak bapa, anak, anak bapa. bapa. Kalau yeah. tak anak tolong bapa siapa lagi macam sekretari yeah. memang tua tu mendapat Cik Harun sebagai anak. Anak bapa. Glass tu. Glass. Anak bapa. Ini tambah ribut masalahnya, Cik. Karena Harun nikah lagi. Maksudnya eh Harun hey, hey, akhirnya Janua. menikah juga gitu. Apa Saya nak jumpa Datuk Mahfiz. Datuk Mahfiz jangan ganggu dia. Hari ini dia banyak kerja. Boleh tak boleh saya mesti jumpa. Saya nak buat pengaduan. Awak dengan Cik Harun pun sama sepak. Jangan ribut-ribut di sini. Serahkan kepada saya biar saya yang bercakap. Uh, boleh saya masuk? Tuan? Silakan Tuan. Terima kasih tuan. Sama-sama tuan. tuan. Ini pasal cek pasti ni. Datuk masih. Ah, cek Norma. Datuk, saya datang ni nak buat pengaduan. Nak buat pengaduan, hal apa yang sudah jadi? Perkara ini sudah serahkan pada manager saya. Datuk boleh bertanya apa saja pada dia. Eh. Uh, Puan manager, Datuk. Hmm. Hal apa yang telah menimpa Cik Norma ni? Begini. Anak Datuk telah memberi cek palsu kepada Cik Norma. Ini ceknya. Cek palsu. So, ya. Yeah. Masdar Sekretari. tiri, dah tu. Ada yang mau cek nih? Cek company, ke cek perseorangan? Ini bukan cek company dah tu. Ini cek Cik Harun perseorangan. Masdar hmm? segera tiri, pasti ya? Saya pasti dah uh, tu. Tuan mana? Bagaimana cik normal boleh dapat cek? Sebenarnya selama ini cik Harun telah menipu Datuk. Cik Harun sampai sekarang ni masih belum kahwin lagi. Mm -hmm. Dan edah Bogar tu bukan isteri. Oleh kerana Cik Norma tahu kan rahsia ini, sebab itulah diberinya Cik Norma seribu ringgit untuk menutup rahsia. Hmm. Begitu ya. Anak bapa. <laughs> anak bapa. Eh, bukan anak bapa. <laughs> bukan anak setan kalau begitu. <laughs> Sorry Datuk. <laughs> Datuk. Kalau bagaimanapun saya ndak duit saya tu sabah Chernoma, Rijenoma akan saya ganti. Tetapi kita harus tunggu Harun balik karena saya akan membuat perhitungan. Mati dah terbongkar semua. Ini jalannya bagus ini ya, pas di tengah-tengah ini ya. Pohonan gitu, ladang wah datang dia, apakah yang terjadi? ke office ni sunyi sepi. Pontingkah semua tak kira lah. Diliburkan kali je eh? Ya? Kakaknya datang itu. Jadi kot Kau tiba-tiba jadi Pengadilan Kau jadi mahkamah gitu Lengkap banget Lengkap banget Rumah kita jadi kot. Dalam sejarah mahkamah, belum pernah lagi Tuan Hakim menanti yang dituduh. Hmm. Polis, bawa yang dituduh ke tempat yang diterapkan. Tiba-tiba saja dia jadi Hakim saja. <laughs> Pas banget lagi dengan Tuan Yang G. Mulia. Untuk perterangan selanjutnya, saya mau soal Cik Norma sekali lagi. Mahkamah memberi kebenaran. Iya. Yeah, kaya yeah. <laughs> Kau bersumpah, kau bercakap benar, semata-mata benar. Saya <laughs> bersumpah. Budak ni... Cik Norma? Dia, dia yang jadi pesumpah. Uh, Cik Norma? Siapakah yang memberi cek ini kepada Cek Norma? Cik Harun bin Mahfiz. Tang Mahfiz tu biar slow sikit. Sakit hati dia. Teruskan, peguam Bella. Terima kasih tuan hakim. Uh, cek Norma, apakah sebabnya yang Cik Harun memberi cek ini kepada Cek Norma? Sebab saya tahu rahsianya. Oh, sebab Cek Norma tahu rahsianya kah, ataupun Cek Norma iriati tak dapat kahwin dengan dia kah? Saya bangkang tuan hakim, oh. kerana pertanyaan ini adalah masalah pribadi. Hmm. Bangkangan diterima. Saya <laughs> minta maaf tuan hakim. Uh, Cek Norma, apakah rahsianya yang Cek Norma tahu sehingga Cek Norma diupah seribu ringgit? Yang sebenarnya, Cik Edah bukan isteri Cik Harun. Tapi dia adalah isteri si Saleh. Hmm. Si Saleh telah berpakat untuk meminjamkan istrinya pada Cik Harun. Saya bagi pinjam olok-olok waktu siang aja Tuan Hakim. Malam tidak. <laughs> Jam. Jangan mencampur. Kau tak nak oh. urusan ini. Minta maaf, Datuk. Eh, uh, teruskan program bela. Terima kasih, Tuan Hakim. Uh, cek Norma. Bukankah Cek Norma diberi upah seribu ringgit untuk menutupkan rahsia itu? Tapi mengapa Cek Norma membuka juga rahsia itu? Sebab cek yang dibagikan pada saya itu adalah cek kosong, palsu. Tak ada duit dalam bank. <laughs> uh, tak ada duit di dalam bank ke ataupun cinta Cek Norma tidak berbalaskah? Saya bangkang lagi Tuan Hakim. Eh kalau masih bangkang-bangkang aja, bila bicara nak bila? Peracian, saya minta maaf tuan Kim. Okay. Uh, teruskan, Pugam Bila. Terima kasih. Uh, cek Norma, sudah berapa kali Cek Norma biasa terima cek kosong yang seperti ini? Mm, lebih kurang lima kali. Lima kali. Yeah. Mengapa empat kali dahulu cek norma diam dan kali ini cek norma bersuara? <Segurra> <Segurra> sudah. Uh, sekian saja soalan saya kepada cek norma tuan hakim. Terima kasih. Okay, okay, okay. Tuan hakim, saya nak menyoal kepada yang dituduh. Mahkamah memberi kebenaran? Mahkamah memberi kebenaran kau bersumpah kau berkata benar semata-mata benar aku sumpah kau bersumpah mengatakan benar semata-mata benar Charun baru-baru ini cik arun menerima wang sebanyak 5000 ringgit dari bapak Charun hmm. ke mana kau wang itu semua wang itu saya bayar hutang Ceti hutang Ceti apakah cik arun masih berhutang pada Ceti tak cukup ke gaji cik arun tak cukup oh. <laughs> uh, maafkan tuan pendawa. maaf diterima terima kasih Encik Arun kata tak cukup, seribu ringgit sebulan tak cukup lagi. Memang tak cukup. Hmm. Saya kalau pergi ke nightclub, saya belanja lima puluh ringgit satu malam. Satu bulan dah jadi seribu lima ratus. Gaji saya seribu, mana boleh cukup. <coughs> Baiklah, <laughs> uh, berapa hutang ceti yang Encik Arun bayar? Tiga ribu ringgit, tiga ribu ringgit. Masih ada dua ribu ringgit lagi balance. Ke mana kawan tu pergi? Saya buat belanja kahwin isterinya Tuan Hakim, sumpah saya bukan istrinya. Eh Daniel, istri saya Tuan Hakim, sumpah wallah. Sekarang sudah jelas. Edah mengaku yang dia bukan istri Cik Harun. Halimah, siapakah istri Cik Harun yang sebenarnya? Halimah. Saya lah istri Cik Harun yang sah Tuan Hakim. Saya saksinya. Adakah bukti dan keterangan yang mengatakan awak Awani istri Harun? Ada Tuan Hakim? Mintak surat kah yang tu? Ada surat. Nih deh to nak. akan baca Bukan awal dah. baca. Adakah awak kahwin dengan Harun ni kerana kasihan Atau memang awak sangka dia ada harta? Kerana cinta. Sebab saya cintakan Cik Harun dan Cik Harun cintakan saya. Mana boleh jadi? Seorang duduk di Johor, seorang duduk di Kuala Lumpur cinta. Cinta pandang pertama tuan Hakim? Ah six kali. Habis duit rawat aku. Hei, apa nak dibuat? Mahkamah rehat sepuluh minit. Wah, oh, 10 menit ya. Saya tadi ada sepikir ceritanya. ceritanya seperti ini. Tiba-tiba gitu. jadi mahkamah gitu ya. Ini dia dapat orang banyak dari mana gitu. Karyawan semua, kan, Ju. yang yang ada dalam ruangan ini karyawan semua. Duduk. Mahkamah dibuka semula. Bagaimana keputusan para juri? Ya tuan hakim, kami semua suara dapat ditukan, Harun tak bersalah. <guluh> <guluh> Didukung ya. Hey. Biar biasa. Don, kurang ajar dalam mahkamah. Sorry Tuan Magistri. Magistri. Terima kasih, Ketua Juri. Harun didapati tidak bersalah. Ya, ya, ya. Mahkamah memutuskan gaji Harun dinaikkan dua ribu ringgit satu bulan. <tik> Yang dah. Yang bersalah dalam hal ini, ialah Norma. Kerana ingin memburuk-burukkan nama baik Harun. Oleh okay. kerana itu, dia dihukum kawin. Uh, kawin? Saya tak kau ni, Pak. Buat apa nak kau ni banyak Suang saya dah cukup, Pak. Bukan sama kau. Sama aku dah. <tuk> yeah, <tuk> uh, perhatian, perhatian. Eh <tuk> uh, Kepada para pekerja ladang diberi bonus satu bulan. Uh, cuti tujuh hari, gaji jalan. Sebab... Uh, anak dan bapak nak pergi animon. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Dia <laughs> <You> pun kawin. <laughs> Perkataan <Pertama> bagi dinner. Rayyan. <laughs> Sebelum anak dan bapa balik. Anak, bapa. Sebelum anak dan bapa pergi okay honeymoon, kita akan adakan pesta besar-besaran malam ini juga. Ye! Oke okay, cuy itulah tadi film dari Piramli yang berjudul Anak Bapak cuy ya Ini yang part kedua ya Sekali lagi yang part pertama nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy ya Kalau tidak bisa klik di sini aja disitu ada part pertamanya cuy Dan ya menurut saya film ini tuh Apa ya alur ceritanya menarik gitu ya Dan komedinya itu benar-benar Apa ya bukan Film ini tuh sebenarnya banyak singgungan gitu ya banyak uh, pembelajaran yang kita dapat dari film ini sebenarnya cuy lebih menonjol dramanya dan diselingi dengan komedi komedinya gitu cuy jadi saya minta pendapat kurang juga cuy ya bagaimana tentang film ini kalau kurang tanya tentang film ini kepada saya saya harus mengatakan film ini best gitu ya best banget karena endingnya saya tak sangka gitu ya. endingnya saya tak sangka bahwa Kok bisa ruangan itu bisa menjadi mahkamah, gitu ya? Kantornya tiba-tiba jadi mahkamah, cuy. <laughs> itu di film ini tuh banyak banget pesan-pesan, gitu ya? Pesan-pesan uh, pembelajaran gitu ya, banyak banget, cuy. Ya, saya nggak bisa uh, menyebutkan satu persatu karena durasi video ini lama banget. Jadi, uh, korang bisa bantu saya untuk berkomentar di bawah pesan-pesan apa saja atau pengajaran apa saja yang ada di video ini taruh di komentar di bawah biar teman-teman yang tak tahu bisa tahu gitu ya oke, okay? dan mungkin itu aja cuy dan saatnya saya pamit tidur diri dulu kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy, thank you next thank you next time. thank you next bye